Oke, okay, jumpa kembali dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kipas angin bermerk kosmos seperti ini. Kita akan mencoba memperbaiki pada kipas kosmos ini untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki yang Merknya sama Atau Sejenis Kosmos atau Miyako Oke seperti ini ya Kita berikan power Pada kipas ini Untuk Kipas ini kita coba Hidupkan Sepertinya tidak mau Menyala pada kipasnya Oke okay, untuk rekan-rekan nanti kita coba untuk memperbaiki untuk kipas kosmos. Selamat menyaksikan untuk rekan-rekan, kita coba membuka. untuk rekan-rekan yang ingin memperbaiki kipas kalau mati total ya bisa dicek di bagian pius ini biasanya fuse-nya tercepit di antara plastik kita coba untuk mengganti untuk fuse. jangan sekali-sekali kita liwatkan ya karena sangat berisiko. Pius ini murah sekali, bisa dibeli di toko seperpat alat-alat elektronik. Oke, kita semprotkan dulu untuk kipasnya, untuk debu-debunya biar biar bersih. Untuk pius berada di sini ya, bisa dilihat ini dia piusnya. Biasanya berwarna hitam Atau berwarna putih Untuk piusnya dan Untuk nilai pengukur suhunya ya Biasanya 135 derajat Rekan-rekan bisa Menyamakan pada bagian pius Sebetulnya sangat mudah ya Untuk rekan-rekan Tidak perlu Dibawa ke bengkel ya kita dapat mengganti langsung seandainya mati total tidak ada tegangan tidak mendengung ya Ber seperti ini ya bisa dicek di bagian fuse nya pada multimeter tidak ada hambatan oke kita dapat mengganti seperti ini untuk fuse fuse ini 3, 135 derajat ya. Nanti kalau terjadi panas overhead lagi biasanya akan putus ya, putus kembali dan aman sekali untuk fuse apa kipasnya tidak akan terbakar untuk kipas karena nanti diprotek seandainya suhunya melebihi 135 derajat. Untuk rekan-rekan jangan sekali-kali di jemper atau disambungkan dengan kabel atau piusnya ditaruh di luar tidak nanti dia tidak mendeteksi mendetek suhu di bagian sepul. Oke kita akan mencoba mengganti untuk pius. Oke kita lanjutkan untuk rekan-rekan videonya Oke, okay, setelah kita rapikan semua, kita mencoba seperti ini untuk kipasnya sudah mau menyala dan sangat mudah sekali ya untuk rekan-rekan caranya perbaiki kipas yang mati total, tidak ada dengungan atau tidak mendengung seperti ini Oya oh untuk rekan-rekan yang baru mampir ya bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain. Oya oh jangan lupa untuk share dan tonton terus ya videonya. Oke okay, terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah melihat video kami I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. You're trying to stay strong and fake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 I'll stay out of your way I can see the way you look at me I know you told you I really asked to be brought into this place You wanna love me?